Jumpa lagi bersama saya Doni. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan karena kita masih dalam masa pandemi ikuti terus ya protokol kesehatan. Jangan lupa untuk selalu pakai masker, jaga jarak dan juga uh, mencuci tangan ya teman-teman. Nah di Mariken TT kali ini spesial Kota Maumere kita awali dengan keliling-keliling Kota Maumere. Nah siapa nih yang penasaran dengan Kota Maumere? Ikuti terus ya. jalanan kali ini, kita mulai dari pintu masuk timur kota Maumere. Dari pensip, kita menuju ke arah jalan meraih. Disambut dengan patung selamat datang yang bertuliskan Welcome to Maumere. Nah, kita mulai perjalanan dari jalur kiri menuju kota Maumere. Sepanjang perjalanan terdapat barata mall, pengadilan, dan sekolah-sekolah Hingga menuju ke lapangan kota baru Maomere juga kantor pos sampai ke Tugu Waning nah jalan terus kita akan menuju ke kantor Polres Polresika ada bank dan menuju ke arah Glora Samador. Oh, oh, oh, Berikutnya kita ke arah Jalan El Tari jalanan ini dihiasi oleh tanaman-tanaman hijau dan juga terdapat kantor bupati tiga Di tempatan eltari atas, terdapat Tugu yang bertuliskan kode penerbangan kota Maomere, yaitu Tugu Mof atau Maomere of Flores. Nah, di jalan eltari ini juga sering digunakan oleh masyarakat sekitar untuk lopas dan jogging di pagi dan di sore hari. lanjut menuju ke arah Rumnas. Di sini juga terdapat pertokoan, kios-kios, sekolah dan pasar senja di belakang Gelora Samador. Nah, untuk kawasan pertokohannya akan dibuatkan video tersendiri. Jadi jangan lupa ya untuk menonton Mari ke NTT di edisi-edisi selanjutnya. ke arah Kampung Kabor. Nah, di sini terdapat banyak kios, dan di ujung jalan perempatan terdapat Taman Patung Geri Suraja Maomere, dan sebelahnya merupakan Pelabuhan Laut El Sai Maomere, serta ada juga Gereja Katedral Santo Yosef Maomere. <SILENCIO> Mari kita jalan-jalan virtual ke lingkar luar Ayo, siapa nih yang sering lewat lingkar luar? Di sini juga terdapat pom bensinnya Nah, karena sekarang masih musim hujan Jadi bisa menikmati hijaunya hutan-hutan di kiri kanan jalan Di lingkar luar juga sering dijadikan tempat untuk lopas atau jalan sore Nah, itu tadi keliling-keliling Kota Maumere Nah, bagaimana? Sekarang sudah tahu kan gambaran secara umum Kota Maumere Oke, nanti saya akan bikinkan juga ya edisi-edisi lainnya yang terkait uh, lebih spesial ya, tentang Kota Maumere dan juga tempat-tempat pariwisata yang ada di Kota Maumere Jadi, mari KNTT!